Celana kulot anak kami memproduksi produk ini untuk anak usia 1-2 tahun, 3-4 tahun, dan anak usia 5-6 tahun. Celana kulot ini terbuat dari bahan spandek jersey, melar, dan dingin.